Hey! Tadi benar-benar film yang luar biasa sekali. Terus saya sampai kesannya ke penonton. Bulan ini mengatur sifat horor. Nah, selama syuting itu pernah, malam ini jadi dan bisnis, misalnya serupa. atau apa? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bisa oh, oh, oh, bisa Bisa! Action. oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pendapat saya dari ketiga film itu, ketiga filmnya sangat luar biasa karena yang pertama saya kagum kepada anak-anak muda yang selalu ingin berkarya dan menghasilkan karya-karya yang luar biasa Terus eh, terima kasih juga buat Bonti Cinema yang selalu berkarya untuk mengharumkan na nama sekolah Oke, eh, pesan buat semua kru Bonti Cinema tetap semangat buat berkarya, jangan pernah merasa puas dengan karya dan Selalu uh, angkat sama sekolah dengan karya-karya yang luar biasa. Bagus sih, terutama buat film tangannya 12. Yeah. Itu filmnya greget terus terdapat pesan. Yang pertama, untuk film Tangange itu filmnya sangat tegang. Dan untuk Seri, filmnya mengandung pesan dan kesan yang... Ya pokoknya mah gitulah. Dan untuk film yang terakhir itu ada film Pangeriksa Pangriksa Raksa. Raksa. Untuk ketiga film itu bagus sih. <laughs>